Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, dan gak tahu juga sih apakah saya udah bikin video ini sebelumnya atau belum, tapi saya jaga-jaga aja untuk bikinnya gitu, dan untuk di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana caranya mengatasi game yang tidak berbahasa Inggris gitu, misalnya contohnya kayak gini, ini adalah bahasa Jepang, dan uh, di sini untuk game, untuk PS4 ya, biasanya ini mengikuti bahasa dari PS kalian gitu. Karena di sini uh, PS-nya bahasa Jepang gitu ya, untuk uh, PS-nya karena memang untuk tutorial juga. Uh, di sini untuk Final Fantasy 7 nya uh, mengikuti bahasa PS-nya gitu. Karena kalau kalian uh, buka di store atau mungkin di PlayStation Plus atau mungkin di uh, library kalian, itu biasanya akan ada tulisan versi dari uh, game-nya gitu. Misalnya ada yang versi uh, English atau mungkin Cina atau mungkin Korea gitu. Dan... Uh, untuk di PS yang saya kurang suka tuh biasanya ada multiple uh, multiple language gitu kayak apa kayak multiple release ya mungkin dibilangnya gitu kalau Steam itu biasanya cuma satu release itu bisa diganti uh, semua uh, available languages gitu semua bahasa yang tersedia bisa langsung diganti itu yang saya suka dari Steam dan ya uh, memang sih agak kesel juga dan nggak enaknya kalau di PS tuh kalau kayak gitu, gitu ya. Kalau nggak satu kali rilis, gitu ya. Misalnya satu kali rilis bisa diganti semua. Itu di PS itu kadang-kadang suka salah beli, gitu. Misalnya banyak juga gitu ya di grup PS banyak yang uh, bilang, oh, kok saya apa, malah bahasanya bahasa Cina ya. Memang dia memang beli bahasa Cina. Mungkin karena dia nggak uh, ngelihat tulisannya Inggris atau Japanese. gitu. Nah, jadi. Uh, untuk mengganti bahasa dari uh, PS-nya gitu ya kalian cukup tinggal ke settings gitu kalian cukup ke setting dan tinggal kalian cari aja untuk yang uh, lambangnya A kayak gini gitu atau mungkin language dan uh, ini dibacanya gonggen ya kalau nggak salah gonggen dan tinggal kalian Ganti aja untuk bahasanya uh, di sini untuk saya uh, Nihongo gitu Kalian cukup ganti aja ke bahasa uh, English Atau mungkin ya United States atau mungkin United Kingdom Terserah kalian Mungkin kalau uh, kalian misalnya yang nonton video ini Bahasanya bukan selain Inggris gitu ya. Misalnya kalian bahasanya bahasa Indonesia gitu Untuk uh, PS kalian gitu Dan ya mungkin karena memang kalian uh, Tidak mau bahasa-bahasa Inggris -bahasa gitu Dan kalau ada apa-apa Biar lebih gampang dan lebih ngerti juga gitu Misalnya ya contohnya kayak gitu dan ya mungkin nanti untuk gamenya, misalnya Final Fantasy 7 yang kalian ambil itu versi Jepang atau uh, Inggris gitu. Kalau kalian Hoki, ya mungkin tanpa setting kalian atau mungkin tanpa ganti ke bahasa Inggris gitu ya di bahasa di sini, ya mungkin kalian bisa. Uh, dapat yang inggris gitu, tapi ya kadang-kadang bisa juga dapat versi uh, selain inggris, atau mungkin Japanese. Mungkin kalau kalian tadi lihat gitu untuk versinya, jadi tinggal kalian cukup ganti aja bahasa ps kalian ke English, baik itu United Kingdom atau mungkin United States gitu setelah itu kalian cukup klik Oke OK aja atau Hai mungkin kalau uh, bahasa Jepang gitu dan nanti akan seperti ini please wait dan ya tinggal kalian cari aja yang namanya language dan uh, di sini ada lambang A gitu dan ini adalah keempat dari yang paling bawah gitu ini initialization system power saving set sa power save settings, dan uh, yang keempat dari paling bawah adalah language gitu, tinggal kalian ganti aja dan di sini kita akan buka lagi untuk gamenya, seharusnya untuk gamenya udah ganti ke bahasa Inggris gitu dan mungkin uh, kalau kalian misalnya game kalian uh, memang cuman ada versi bahasa Cina gitu, kayak misalnya uh, Personal 5 Scramble, bukan Strikers ya, Scramble, dan uh, misalnya Shin Megami Tensei 3 Nocturne gitu itu cuman ada di uh, bahasa Cina untuk sekarang, dan untuk Uh, yang versi US-nya katanya bakal dapat rating ESRB gitu dan memang belum juga sih untuk uh, release date-nya nggak tahu kapan dan sini untuk bahasanya udah berganti ke bahasa Inggris ya mungkin walaupun memang menunya dari tadi pun bahasa Inggris tapi setelah kalian lihat ke sini gameplay language dan sebagainya uh, di sini berganti gitu ke bahasa Inggris tapi mungkin nanti saya juga akan ganti lagi ke versi bahasa Jepang gitu saya sekalian belajar bahasa Jepang juga sih dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teksnya kucing. Bye-bye.